orang yang bertanggung jawab dengan ke perpindahan gue ke Bali namanya ada yang mengenal dia dengan Bang Polo ada yang mengenal dengan Om Polo kalau malam Poli <laughs> eh, kalau Poli ada loh Berarti oh iya nonton. <laughs> si pelari itu <laughs> yeah. weekend lagi ke minggu lalu kita weekend ke, ke gunung ke daerah tinggi, ke hutan sekarang weekendnya ke pantai tapi nggak nginep nih. Si Monica mau melanjutkan keahliannya belajar belajar apa kita lihat nanti. Yuk kita lagi ke sana kadang nih. Jadi kemana kita weekend ini? Ini dia sudah sampai di tempatnya dan ada palurahnya di sini. Pak lurah, camat, mau camat, kemudian Baik, baik Bro. Ada luaran. Eh, ada ibu lurangnya. Apa kabar, Tentu, Bu lurah? Jadi posisinya sekarang kita lagi ada di Pantai Kelan. kalau teman-teman bisa lihat itu di belakang itu airport bandara. Ya tadi gue ada footage kecil tuh ada pesawat mendarat, seneng ya. Mulai mendarat lagi pesawat di Kut Bali kok gagap omong di Bali ya. Nah, kadang melihat Monika, sama teman kita ada juga Sharon sama suaminya lagi mau belajar stand up paddle. Kayak apa kita lihat ya. Pagi, kita hari ini lagi ada di Pantai Klawang, kita tentu lagi panel. mau main stand up paddle. Jempolnya ini, takutnya nanti kita bakal main di sana. Sudah siap, saya akan lepas. Enggak sih, insya Allah, mudah-mudahan pertama kali, <tuk> pertama kali. oke, sengaja kita bisa ada kepo bisnis tipis-tipis kali ini, Nih pagi, Ben pagi Ben namanya Ben Ben apa? Ben Juntak <laughs> Ben Junta. ini nama, apa nih namanya? Priority? Priority Stand Up Pedal Stand Up Pedal Shop Rental Lesson Boat Trip spesialis itu aja? iya udah berapa lama? buka? udah 6 tahun 6, tahun? 6 tahunan ya oh, udah banyak pelanggannya? ya lumayan ada aja, regular khusus stand up pedal, jadi kita juga produksi bot untuk jual buat custom juga boleh karena olahraganya bagus untuk semua tubuh apalagi orang yang punya sakit punggung gitu bagus, ya tantang terberatnya ya, karena depan pantai kita ber.. Ini sama ombak malam, ah. jadi kadang kalau ombak besar ya kita harus siap-siap. beberapa -siap. kali tuh perahu terbalik. Kita susah paling menang ya, banyak kita banyak ketemu orang ya, tambah koneksi. Okay. Uh -huh. jadi karena ini bukan karena passion, jadi nggak hmm. terasa kita kerjaan ini. Hobi, hobi, oh. ya. Jadi, hobi. karena banyak orang teman dari luar negeri, karena boardnya termasuk besar ya, size-nya hmm. Jadi, mereka bawa dari luar negeri di oh. mahal Jadi, mending kita pikir, oh, hmm. mending kenapa nggak rental aja, di sini kita buat hmm. semua Dari teman, dulu saya kerja sama company orang Amerika hmm. nah, Itu yang ngajarin saya, mentor-mentor saya itu bedanya sama yang lain, ya kita satu, super ya lokal bisnis gitu kan nah terus ya pandangannya sini lebih bagus daripada di tempat lain masanya, flat waternya lebih luas, gampang untuk pemula tidak ada ombak yang hmm. harusnya tidak kuat hmm. lebih gampang untuk belajar untuk pemula lo coba dong nih eh, <tuh> iya, <lagi tuh> enak kok pengen, Bukan cuman enak. lagi nanti ya, lagi mau santai dulu, dulu nanti ya Kebetulan lagi banyak tugas tentang menjawab termasuk jagain anak. Gimana? Seru. Seru. <laughs> Ada yang baru. Nggak? Tadi sebenarnya bisa lihat ikan di tengah-tengah situ. Cuman Cuman apa? Cuman karena enggak pakai kacamata. <laughs> jadi enggak bisa lihat apa-apa. Oh, ikannya ngapain pakai kacamata? Nik. Gimana first timer? Seru-seru. <laughs> mau Hai lagi main? Mau dong nyebut ya kali ini ya. Pesan apa? Uh, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. <laughs> tapi juga merasa susah-susah tapi... bayangannya juga dong. Enggak dong, ya, soalnya iya. di sini enggak ada apa? kue yang kenceng tenang, tenang juga lebih ini, lebih tenang hmm. ya. jadi kan okay. cuma, gelombangnya kecil-kecil doang gitu deh sip, oke okay, deh gimana bro? seru saya serang dibawain minuman pintanya tapi kriuk udah udah dibawain minuman ke situ bang bawa tau nggak? udah selesai minggu pagi hari ini karena mau cari makan terus pulang mudah-mudahan bisa enjoy ya nonton kecil-kecil video jalan-jalan kali ini. Kalau bermanfaat boleh di like, terus di subscribe, terus di share ke teman-teman semua biar banyak yang nonton gitu, Oke, okay, thank you. Ini makanan yang sangat-sangat luar biasa. Sedap sini ada sambal, oson oh, tumpah bro sama gini-ginian